Hey yo, welcome back again. Masih bersama gua dan Kak Zeus di sini. Kita bermain get of Olympus ya bosku. Masih setia dengan Kak Zeus. Apa kabar Kak Zeus? Apakah kita bisa mendapatkan cuan hari ini bosku? Apakah kita boleh mendapatkan JP hari ini ya Kak Zeus? Semoga aja kakek jus yang baik dan ganteng ini memberikan JP kepada kita semua ya bosku ya Kita seperti biasa diacak-acak dulu tombolnya Kita pastikan tombolnya berfungsi dengan baik ya bosku ya Kita coba-cobain semua tombolnya Dan kali ini gue bawa modal di angka 50 ribu bosku Kita bawa modal 50 ribu dan semoga aja kita coba cari gratisan dulu ya bosku kita coba cari gratisan dulu, jangan kita langsung buy spin. Kita coba gratisan aja dulu, karena RTP tinggi ya. RTP kalau lagi tinggi, kita coba aja dulu cari gratisan. Lu petir kali delapan langsung keluar di luar, langsung pet, apa? Untungnya nggak pecah ya. Kalau pecah mantap kali itu, nggak untung sih. <laughs> Aturannya pecah gitu loh Oh kan betul aja bosku Langsung kita disambar dengan free spin dari kakek Zeus ini ya bosku Semoga aja Frisbee-nya Berisi ya bosku Uh awal yang sangat bagus Langsung dikasih petir juga sama kakek Zeus Baik banget ngkong gue emang Thank you banget kakek <tuh> Thank you banget kakek Awal yang sangat bagus Awal yang sangat baik kakek Pecah dan dikasih terus siap ya petirnya sama bos, eh sama bosku, sama kakek ini ya bosku. Gue yang belum gabung di WA grup silahkan mampir di tentang channel ya bosku yang belum punya akun juga di. Situs yang gue mainin mantap sekali bosku Mahkotanya pecah bosku Kali 17 ini mantap sekali bosku Auto sensasional ya bosku ya Langsung sensasional Sayangnya di back kecil nih mahkotanya pecah Nggak apa-apa ya bosku Namanya juga kita dapat free spin gratisan Kita nggak berharap ya Awalnya eh Dikasih gratisan, thank you banget, kakek Zeus, kakek kita semua yang mau daftar di situs tergacor yang gue mainin ini, situs baru yang masih gacor, masih anget banget ini. Silahkan aja mampir ke tentang channel ya, bosku, di kulik-kulik aja channel gue ya, di bongkar-bongkar aja ya, tentang channel gue di situ, gue taruh linknya. Silahkan gabung di grup dan buat akunnya ya bosku yang belum ngerti cara buat akunnya bisa tanya-tanya gue di grup ya bosku di grup itu gue berbagi pola-pola gacor trik-trik gacor <coughs> jam gacor dan RTP-RTP gacor terbaru terupdate setiap harinya bosku thank you banget yang udah like dan komen buat subscribe-nya juga. Thank you banget banget banget. silahkan ya, Bosku yang belum subscribe di-subscribe dulu karena subscribe itu gratis dan itu sangat berarti bagi kita para konten kreator ini ya, Bosku. Oke, udah dapat 80.000 ya, Bosku. Lumayan sekali, Bosku. Modal 40.000 udah dua kali lipatnya, Bosku. Kita coba taking bet dan apa ini hasilnya nanti ya? Semoga dapat free spin lagi ya. Kalau nggak dapat, dapat juga mungkin kita nanti buy spin ya. Usah takut nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir ya, bosku. Bosku, gak ada apa dapet, kayaknya kita buy spin aja ya, bosku. Habis ini kita buy spin aja, gak dapat dapat dapet, -dapet dikasih-kasih nih, nggak dikasih lagi. Oh, mantap sekali. yoi jam pasir pecah, dibarengi petir biru, kali 15, bosku. Mantap, bosku, mantap sekali. Good job. Good job, Kak Good job. Thank you banget, Kak. memang the best ya, bosku langsung aja kita buy spin di 80000 all-in aja nggak usah takut nggak perlu ragu nggak perlu khawatir ya bosku jangan takut-takut pokoknya all-in aja kalau udah tahu jam gak corutnya ya kan Udah lihat RTP nggak perlu takut nggak perlu raguan Keyakinan harus bukan 100% lagi 1000% ya bosku Jangan sampai ada keraguan sedikit pun ya bosku ya Jangan sampai oke okay bosku langsung aja kita all lagi ya bosku kita taikin badenya 120 120.000 aja langsung kita enggak usah takut enggak perlu ragu enggak perlu risau enggak perlu kementeran ya yang uh, nya uh, udah pasti valid banget terupdate terbaru dan tergacor ya bosku makanya mampir aja langsung ke tentang channel masuk ke linknya ya link masuk ke link grup. Dan link untuk daftar di situs tergatur yang minin ini ya, bosku. Ya, silahkan aja. Ah mantap, ngopi dulu, bosku, biar makin mantap kita melihat cuan yang datang dari kakek Zeus ini. Wo mantap cincinnya pecah bosku. Wih. 5000 udah. Hmm, mantap dikasih lagi. Dikasih lagi petirnya, kakek thank you banget kakek sumpah. Thank you banget ini kakek benar-benar RTV-nya valid banget ya bosku, valid banget RTV-nya bisa diikutin. anjir dem apa anjing kali 15 berkali-kali loh berkali-kali ini petir birunya nih tinggal nunggu petir merah aja ya mantap sekali bosku gila oke okay, kalau nanti udah dapat profit ya gue sih target ini kayaknya bisa nih masih dapat 400an masih bisa dapat ini oh dapat 400an ya gue WD ya bosku ya kalau kita dapat 400an kita WD aja kita langsung kabur dari kakek ya bosku jangan sampai dia, jet, dia sedot lagi nanti jangan sampai keburu disedot lagi 400an aja kita kabur mantap dikasih lagi hmm, mantap bosku biarpun pecahnya kecil kalau kalian yang 41 gini ya mantap sekali bosku 2600 600 tapi kali 43 mantap 25.000 25 ribai 25 ribu, gila nih, hujan petir ini hujan petir asli hujan petir cuman enggak hujan petir merah aja nih mantap kali kakek oke udah dapat sekitar 400an lebih ya bosku bahkan hampir 500 ini oke kayaknya dapat kita 500 abis ini kita WD aja ya bosku ya thank you banget udah nonton video gue ya bosku terima kasih juga yang udah selalu dukung gue dengan cara like, komen, komen apapun sebanyaknya di kolom komentar ya bosku dan ya, udah pasti yang wajib bin kudu bin harus adalah adalah subscribe ya bosku ya thank you banget tuh yang udah subscribe dukung terus gue ya thank you banget udah nonton 526 538.000 kita WD bosku kabur cabut